까까 까까 내가 뭘좀잘 모르겠네 까까 Come on. Come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 Okay. Okay. We Terima mm -hmm. Makan, makan, makan, masuk, masuk, masuk, makan. Eh, makanan betul, makan kakak. masuk makan. ya masuk masuk makan. masuk makan masuk makan masuk ini makan ya masukkah makan, <laughs> makan ya. <tell> <tell> hmm. <tell> ya itu mungkin itu masuk makan oh. Apa kamu lihat-lihat kata lihat, Masuk, tidur, masuk, makan, gagal. Masuk makan. Masuk Masuk makan deh. そこ masuk tidur, mas eh. tidur Kakak sudah mau masuk tidur